Nah misinya cukup mudah kok, check in, tonton video, download aplikasi, undang teman, tonton iklan, ya itu-itu aja sih misinya. Cukup mudah kan guys, tapi apakah kamu bisa mengumpulkan poin untuk menukarkannya? Lalu kita lihat misinya nih, gimana sih? aplikasinya nih jadi doang hai hai hai hai guys misalkan kita tukarkan poin nah disitu point saya sudah masuk 2000 berapa ini ya? tuh kan Metode pembayarannya itu melalui OVO, dana, dan GoPay. Nah, pertanyaannya. Kamu bisa nggak kumpulkan poin sebanyak ini? Hmm, banyak kan? Sampai kiamat pun nggak akan bisa, kawan-kawan. Ini aplikasi penipu ini. Jangan kau download. Ngabis-ngabiskan kota kau doang. Ini aplikasi penipu ini saranku jangan download ya gini-gini oh. oh. oh. doang kenapa gue saranin lo gak sedownload? Iya dia ngambil keuntungannya itu ya ya dari iklannya ini contohnya gini nih tonton 10 video katanya terus mana ada iklannya Lalu. nah contohnya kayak gini nah dia akan suruh tonton iklannya nih. itu ini Gak akan mungkin gue pakai aplikasi lo tidak sekarang suruh nonton iklan lagi bangsat nih aplikasi tolol. Huh. Suruh buka ini nonton iklan lagi. Udah deh. Cukup sih, gini aja gue buat video guys. Ini aplikasi tolol namanya nih. Nah. Kamu gak akan dapat duit. Sudah tonton iklan katanya. Jangan download ya guys. Nah gini-gini doang nih.